Sahabat sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi dengan sejuta mimpi aku nantang kamu. berpendapat Kita ini yang terhebat Kesombongan di masa muda yang indah Aku raja kampun raja Aku hitam kampun hitam Arti teman lebih dari sekedar materi Pengepundaku jalan pernah lepas. Kat, bila ku mulai lelah apa pernah lepaskan Bila ku ingin terbang Terbang menikalkanmu oh, oh. ku selalu membanggakanmu Kau selalu menyajuku Aku dan kau. Terbaik